Oke okay guys, kita belajar mengenai resep OCE, ya. Resep OSCE uh, KMPPD ya. Pertama kita untuk kelompok umum itu ada TB ya. TB ini kita ada bagi dua, anak dan dewasa ya. Ya, kalau TV untuk uh, konsepnya itu pasti dibangun menjadi kategori 1 dan kategori 2. Ya. Nah, jadi kita lihat kategorinya 1 dan 2. 1 ini fase intensif. Intensif 2 RHZE. Atau 4 Dilanjutkan dengan lanjutannya 4 H3 R3 ya. Kalau satunya ini untuk kasus baru Kalau 2 itu Dia untuk yang Resisten obat maupun Kasus kambuh Dia 2RHC Sebagai Intensive nya lalu lanjutkan HLCI 5H3 l 3 lalu dulu ada fase sisipan tapi sekarang sudah dihapus ya jadi nanti dia per kilogram berat badan misalnya pasiennya itu BB40 kg jadi kita rasa langsung FDC fix dose Combination FDG dewasa fase 144000 intensif misalnya Intensif kategori 1 1 Nomero kasih 90 tablet deh. S1 DD tab 3 Lalu Kita nanti sesuaikan dengan berat badan ya Berat badan Pasien ya nah, Kalau 40 ini kan masuk ke rentang 38-54 Ada rentang-rentang lain 30-37 Itu 2 tablet ya 55-74 tablet Lebih dari 71 5 tablet ya ini guideline terbarunya WHO 2017. Nah kalau di anak ini sama ya pada pemain intensif dan lanjutan kita misalkan BB 13 kg. Kalau anak jangan lupa nanti scoring TB ya, scoring TB yang TB nya mantuk BB berat badan keadaan gizi demam dan batuk kroniknya. Dan kalau BB13 kg ini masuk ke rentang 10-14. Jadi kita nanti berikan 2 tablet. 2 tablet. Untuk fase intensif dan lanjutan. Nah ini. Jadi kita contoh resepnya. Resipe FDC. Anak fase in, intensif kategori 1 numero LX ya, kasih dia ya, 60 tablet S1DD tab 2F ya.